Baik, di video ini kita akan membahas teks Stonehenge File teks dan soalnya bisa kamu download dulu di deskripsi video ini Silahkan kamu kerjakan terlebih dahulu Setelah kamu kerjakan, kamu bisa menonton jawaban dan pembahasannya di video ini ya Kita mulai Baik, untuk nomor satu kita lihat di sini According to the passage, what happened around 2500 BCE Berarti kan ini soal stated detail questions ya di mana memang jawabannya akan secara eksplisit akan ada dalam teks yang ditanyakan dalam soal ini adalah what happened apa yang terjadi selama periode waktu ini ya seperti ini ya. jadi yang harus kita temukan adalah uh, pernyataan atau kalimat uh, atau frasa uh, what happened around 2500 BCE huh. uh, 2500 BCE bisa kita temukan di sini ya around 2500 c. Nah untuk menjawab soal stated question ini memang yang perlu kita baca itu adalah kalimat sebelum dan setelah. Nah di kalimat sebelumnya kita bisa menemukan adanya kalimat ini ya. Defining boost that the theory of megaliths were brought to stone, Stonehenge right. Ada pernyataan ini dan di sini ada kalimat the megaliths were brought to Stonehenge. Ini artinya adalah megalith ini dibawa ke Stonehenge. Seperti itu. Nah, pernyataan ini atau kalimat ini bisa ditemukan di salah satu jawaban, pilihan jawaban di sini. Nah, jawaban yang tepat adalah A. Stonehenge had the megalith. Kenapa? Karena kalau kita coba bandingkan kalimatnya. Stonehenge had the megalith. Uh, ini memiliki makna yang sama dengan The Megaliths were brought to Stonehenge bedanya adalah kalau di teks itu Megaliths yang menjadi subjeknya dan kalimatnya menjadi kalimat pasif Megalith dibawa ke Stonehenge lalu jawaban yang benarnya itu Stonehenge yang menjadi subjeknya uh, yang makna dari kalimat ini adalah Stonehenge memiliki atau menerima The Megaliths maknanya sama kan sebenarnya jadi dalam soal-soal reading itu mayoritas memang jawabannya itu tidak akan selalu sama persis ya. Redaksi kalimatnya dengan yang ada di teks. Salah satu contohnya untuk soal ini, bentuk kalimatnya menjadi bentuk kalimat aktif dan subjek dan objeknya dibalik seperti itu. Tidak sama dengan yang yang ada dalam teks. Oke. Okay. Sedangkan untuk pilihan jawaban lainnya itu kurang tepat ya. Stonehenge was destroyed dihancurkan itu tidak dijelaskan di atas. Mungkin di antara kamu kamu menjawab C ya. The second phase of Stonehenge construction was stopped. Nah, ini pernyataan ini sama dengan yang ada di kalimat setelahnya ya. Di sini ada the the monument second phase of construction. Kita kan ada ya pernyataan itu. Mungkin kamu menjawab itu, tapi itu adalah pengecoh sebenarnya. Itu distractor. Distractor itu biasanya menggunakan kata-kata yang sama the second phase of stonehenge construction namun dia akan memakai satu kata yang akhirnya jawabannya menjadi salah seperti itu was stop itu tidak ada tidak dituliskan dalam teksnya oke okay, untuk pertanyaan dia dan e pun memang kurang tepat ya the builders became organized the hillstone was completed Uh, tidak ada pernyataan memang ada tentang The Builders, tapi tidak ada pernyataan bahwa The Builders was organized, dan itu dinyatakan di paragraf yang lainnya. Lalu, memang ada pernyataan tentang Hillstone, tapi tidak ada pernyataan bahwa Hillstone tersebut diselesaikan. Okay, Oke, so for number one, the answer is A. Nah, kita lanjut ke soal nomor. Dua. What did David Nash tell AFP? Berarti yang perlu kita cari itu adalah uh, David Nash, lalu apa yang dia katakan ke AFP. Ya. Di sini kita seperti biasa, lihat dulu pilihan jawabannya, ya bandingkan dulu pilihan-pilihan jawabannya, lalu coba langsung lihat ke teks cari David Nash, dan cari kata AFP, dan apa yang dia katakan ke AFP. Ya. Di sini, Definisi sudah kita temukan. Ya, Dia ini siapa katanya? Dia ini adalah seorang profesor of physical geography at the University of Brighton. Jadi apa sih yang dia katakan? Dia mengatakan pada AFP kalau dia dan timnya telah devise a noble technique which is relatively new to analyze the sources kata dari device ini sebenarnya merancang atau menyusun. Memang device sendiri artinya alat, ya. Tapi di sini device ini menjadi verb, dan maknanya itu menjadi merancang sebenarnya. Device di sini artinya merancang atau menyusunnya. ya. A novel technique which is relative new to analyze the substance. Oke, okay. nah kita coba lihat, lihat mana sih pernyataan yang sama dengan kalimat tersebut. Nah, di sini jawabannya itu adalah delta. He had to come up. Come up ini artinya dia harus membuat, sebenarnya, dan membuat itu sama artinya dengan menyusun atau merancang dari kata "device". Tadi, a new method di sana kan ada tadi uh, novel tekniknya, sama artinya dengan new method to, examen, examine, to examine the substance untuk meneliti atau memeriksa to examine disini maknanya sama dengan analyze to examine the substance okay. he was angry with ivy belum nah bagaimana dan yang lainnya mungkin kamu menjawab a ah, mungkin he was a professor at the university of virginia itu betul tapi itu bukan apa yang dikatakan tell ya bukan apa yang dikatakan david nash um, Pernyataan A itu betul, tapi tidak sesuai dengan pertanyaan dari nomor 2 ini. Yang lainnya, B, C, dan, B, dan E itu tidak ada ya, tidak disebutkan di sini. Karena apa yang dia katakan, dari kata fold ini, itu mengatakan tentang harus merancang teknik yang baru untuk memeriksa atau menganalisa dasar, dasar Oke, kita lanjut ke soal berikutnya untuk nomor 3. What can be concluded about the towering sandstone boulders? Ini kan soal-soal dengan kata concluded, itu sama dengan soal-soal implied, atau inferred, dan lain sebagainya, most probably, yeah, dan lain sebagainya. Itu adalah soal-soal dengan makna tersirat. Nah, apa yang harus kita cari di sini? Data yang harus kita cari adalah tentang The towering sandstone boulder. Berarti kita perlu cari itu dulu, baca kalimat sebelum dan setelahnya, lalu uh, tentukan jawabannya apa. Oke, okay. kita coba lihat dulu ke di atas di atas ini. Kita coba temukan dulu the towering sandstone boulder. Nah ternyata the towering sandstone boulder itu ada di sini. The towering sandstone boulder. Ya, yeah. nah coba kita bandingkan dengan pilihan jawabannya apa yang dinyatak apa yang dinyatakannya apa yang ditanyakan dalam soal tersebut Apakah kita bisa menemukan di kalimat sebelum dan setelahnya seperti itu. Nah dalam soalnya sendiri yang ditanyakan adalah uh, apa yang dapat kita simpulkan seperti itu ya. Oke. Nah di sini memang agak sulit ya ini soal yang cukup sulit karena kita harus menyimpulkan menyimpulkan. Uh, dari teks, lalu membandingkan kepilihan jawaban dan pilihan jawaban yang paling mendekati ya. Soal-soal reading itu uh, akan terasa um, kita mencari pilihan yang sebenarnya enggak, tidak terlalu akurat, tapi kita memilih jawaban yang paling mendekati. Dan soal-soal reading itu akan selalu membuat kita ragu sebenarnya. Dan itu sangat wajar oleh karena itu kita harus menjawab sesuai dengan apa yang kita simpulkan pertama kali, jadi don't over analyze So you need to answer directly uh, from the conclusion that you have made. Nah untuk towering sandstone boulders ini, itu kita bisa melihat di kalimat sebelum dan setelahnya seperti biasa. Nah jawabannya sebenarnya ada di sini. Seem to share a common origin 25 kilometers away in Westwood. Jadi secara tersirat sebenarnya si Sandstone Boulders ini datangnya dari mana? Kan di sini ada pernyataan come from, ya. Dia itu datangnya dari Westwood, seperti itu. Dia datangnya dari Westwood. Nah, coba kita lihat, -lihat pilihan jawabannya. Nah, di sini yang datang dari Westwood itu yang, yang C saja, ya. They come from Westwood. Oke. Okay. Nah, sedangkan yang lainnya itu... Uh, Mayoritas mungkin salah, atau tidak dinyatakan di teks ya. Seperti itu ya. So, the answer is uh, this, the towering sandstone boulders itu uh, came from Westwood. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 itu tentang soal main idea. Seperti biasa, kalau main idea question ini, kita lihat uh, kalimat pertama di tiap paragrafnya ya. Oke. Okay. Dan di kalimat pertama di tiap paragraf tersebut, dapat kita simpulkan, oke. Okay. Kita baca dulu ya. So, I'm going to erase this first. Right, jadi kalau kita baca kalimat di tiap paragraf, Stonehenge, a uh, Neolithic wonder in southern England, has facts, back historians. Facts di sini artinya itu, membingungkan atau menyulitkan historians atau e, mengganggu ya, atau membuat jengkel seperti itu, kenapa membuat jengkel ya karena misteri-misterinya seperti itu, itu arti dari facts right? oke, okay, jadi sebenarnya ini tentang Stonehenge ya. Stonehenge itu asalnya dari Southern England katanya dan Stonehenge ini telah musingkan para sejarawan dan arkeologi selama arkeologis selama berabad-abad dengan banyak misterinya yang seperti itu. Oke, okay. yang kalimat pertama paragraf kedua itu The finding bush, the theory that the megalith were brought to Stonehenge. Jadi ini memang tentang Stonehenge lagi, benang merahnya itu tentang Stonehenge ya. kalau di sini Stonehenge-nya berasal dari England. Lalu yang kedua Stonehenge-nya itu adalah uh, di paragraf kedua ini Nah, pernyataan bahwa Stonehenge ini katanya memiliki megalis, ya, pada tahun 2500. Lalu benang merah selanjutnya adalah, kalau kita lihat, only the 17th century English natural philosopher John Aubrey had previously postulated the link between Overton Wood, probably a former name for Westwood, and Stonehenge. Nah, benang merahnya masih tentang Stonehenge, kembali, ya. tentang Stonehenge kembali, namun di sini dijelaskan Stonehenge di yang yang, yang ada pada abad ke-17 ya uh, yang berada di Westwood, seperti itu. Jadi masih berbicara tentang Stonehenge dan asalnya dan deskripsinya. Ya, di kalimat uh, pertama paragraf uh, selanjutnya ini itu dibicarakan tentang Britain, uh, Britain ya. itu sebenarnya Uh, mereka atau masyarakat yang ada di Inggris ya atau Britania Raya yang katanya mampu untuk uh, membawa boulders ini katanya selama 30 puluh tons ke daerah yang sama sekali tidak diketahui, ya. okay, atau 25 km uh, remain unknown ya, katanya, oke. Okay. Nah di kalimat pertama tiap paragraf ini kalau kita lihat benang merah itu memang tentang Stonehenge tentang uh, asalnya, ya. Berasal dari mana? Lalu tentang deskripsinya sendiri, seperti itu. Jadi untuk uh, nomor 4 ini, itu jawabannya C. Description and origin of Stonehenge. Seperti itu ya. Oke. Okay. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Soal kesehatan ya. kata novel di sini apa? kata could best be replaced by Nah, di sini kalau kita coba baca di teksnya, kita tadi sempat menemukan kata novel kan sebenarnya di sini ya. So, let me just erase that first. Ini ada pernyataan, ada kata ya, A novel technique. So, let me try to erase this first. Novel technique. Nah, soal kosakata itu memang yang paling sering kita lakukan ya baca kalimat sekelilingnya ya, Setelah dan sebelumnya. Dan biasanya eh, akan ada petunjuk nih. Petunjuk kata dari yang ditanyakan di soal tersebut. Nah, di sini petunjuk yang bisa kita ambil adalah kalau kita lihat kalimat setelahnya. Which is relatively new to analyze the sarsens Nah, kata new di sini sebenarnya itu bisa jadi petunjuk. Dan sebenarnya New itu memang arti dari kata novel karena kalau diterjemahkan a novel teknik ini adalah teknik yang baru seperti itu dan clue-nya bisa kita lihat di kalimat setelahnya dan kita bisa menemukan ada kata new di sana seperti itu so all uh, the questions dan jawabannya itu a ya new jadi new atau teknik atau novel teknik itu maknanya sama seperti itu ya oke okay. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. What is implied in the passage about Westwood and Wiltshire? Wiltshire ya. okay. Implied ini sama seperti kata conclude tadi ya. Apa yang bisa kita simpulkan atau kalau implied itu artinya apa yang tersirat ya. Tentang Westwood dan Wiltshire, katanya seperti itu. Nah, coba kita temukan dulu Westwood and Wiltshire itu di dalam teks ya. Kita coba temukan di dalam teks uh, Westwood and Wiltshire. So, let me try to erase this first. Nah, di sini kita bisa temukan Westwood and Wiltshire found to be the closest match. Seperti itu. Yeah, found to be the closest match. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa si Westwood and Wilshere ini katanya ditemukan dan memiliki kecocokan yang sangat dekat. Kecocokan yang sangat dekat, itu makna dari uh, closest match. Nah, dari makna tersebut, kalau kita lihat pilihan jawabannya, kecocokan yang paling dekat itu uh, bisa kita lihat di pilihan jawabannya hanya diwakili oleh pilihan jawaban E. They were highly connected Karena kecocokan yang sangat dekat itu Maknanya sama dengan sangat berhubungan Begitu ya Walaupun memang terkesan seperti kurang akurat ya Namun seperti yang saya tadi sudah jelaskan Soal-soal reading itu akan selalu membuat kita ragu Karena memang that's the nature of a reading test Dan makanya tidak akan ada Perasaan kalau kita tuh akan menemukan jawaban yang benar-benar uh, pasti ya Karena it is not designed that way Jadi karena itu saya selalu sarankan untuk pilihlah jawaban yang paling mendekati saja Dan di sini, eh, ini adalah yang paling mendekati Highly connected dengan closest match itu yang paling mendekati Seperti itu right. Sedangkan yang lainnya itu uh, kurang tepat ya Kurang tepat, so the answer is Uh, let's go to number 7 What can be concluded About the two core samples From one of the stones Sama Ini soal uh, implied detail question juga Atau soal reading Dengan jawaban yang Maknanya tersirat ya. Jadi apa yang bisa disimpulkan Dari the two core samples For one of the stone, jadi yang perlu kita cari itu the two core samples itu tadi two core samples from one of the stone oke, okay, nah kita coba uh, lihat dulu ke apa teksnya dan coba kita temukan uh, jawabannya yang mana ya okay, so let's try to find it on the text di sini kita bisa lihat bahwa Two core samples bisa di sini seperti biasa baca kalimat sebelum dan setelahnya, terutama kalimat setelahnya ya uh, mayoritas jawabannya itu ada di kalimat setelahnya. Di kalimat setelahnya kita bisa baca. Jadi si two core sample from one of the stones ini katanya didapatkan selama uh, restorasi di tahun 1958. Tapi kemudian hilang, hilang sebelum muncul kembali pada Tahun 2018 dan 2019, respectively. respectively itu artinya secara berurutan. Jadi kalau misalnya di sini ada 2 tahun, jadi si uh, two core samples ini akan muncul secara berurutan di tahun 2018 dan 2019. Seperti itu ya. Nah, kita coba lihat dulu di pilihan jawabannya. Nah, di pilihan jawaban ini katanya they were Examen in 1958, 1958 sih memang ada ya, 1958nya memang ada. Cuman apakah uh, pada 1958 itu situ core samples ini di uh, di apa? Examen ya, di examen itu berarti dianalisis atau diperiksa atau diteliti ya. Nah kalau kita coba sebutkan di sini tuh pada tahun 1958 itu sebenarnya bukan examen ya tapi dia itu ditemukan obtain. Jadi bukan a ah dia wabannya. Seperti itu ya. Lalu uh, kalau kita lihat lagi they disappeared, mereka hilang, they were expensive, sangat uh, mahal. They were obtain ada sih ya 2018, 2018 obtain atau analyze 2019. Nah, sebenarnya 2018 dan 2019 tadi itu bukan mereka didapatkan atau di uh, analyze ya, di analisis. Tapi mereka itu reserving. Situ core samples ini katanya muncul kembali pada tahun 2018 dan 2019. Jadi uh, jawabannya bukan yang ini ya, bukan yang B dan E. Karena bukan didapatkan dan bukan dianalisis, tapi resurface tadi muncul kembali. Jadi, antara dua pilihan jawaban ini, ya, dan jawaban yang tepatnya itu, B, "they disappear". Kenapa "disappear"? Karena kalau kita lihat kalimatnya di sini, ada uh, kata "when missing", "which then went missing". Jadi, dari pernyataan "when missing" ini, kita bisa simpulkan bahwa uh, si two course samples ini was once missing atau was once disappeared jadi yang paling mendekati, seperti biasanya saya akan gunakan kata yang frasa paling mendekati <coughs> karena perbandingannya itu hanya pilihan jawaban yang lainnya, itu yang B walaupun memang tidak terasa paling akurat ya, tapi test reading itu memang seperti itu, nature jadi yang paling mendekati B, ya sudah kita pilih B and then move on to the next number untuk soal nomor delapan ini, tentang tone of the passage ini, uh, kita bisa simpulkan kalau tadi sekilas kita membaca, itu kan sebenarnya penjelasan saja ya, penjelasan tentang Stonehenge, dari mana asalnya, uh, deskripsinya seperti apa. Jadi, itu adalah teks-teks yang menjelaskan, yang paling mendekati dengan penjelasan itu hanya A, explanatory. Sedangkan kalau B, C, D, dan E, uh, pertama engaging, kalau engaging berarti Uh, tahun ini kan sebenarnya emosi penulis ya, ya kalau, di, eh, kalau penulis berusaha untuk engage with us biasanya dia akan menggunakan kata-kata yang sifatnya itu me, me, membuat kita berinteraksi ya dengan dengan teksnya seperti membuat kalimatannya dan lain sebagainya kalau provokatif berarti dia akan menggunakan kata-kata yang sifatnya untuk mengajak exciting dan inspiring juga menggunakan akan menggunakan kata-kata yang Uh, nature itu sama dengan being excited atau being inspired okay? tapi teks itu hanya sifatnya menjelaskan, jadi jawabannya A ya. okay. nomor 9 uh, the next paragraph ya, ini soal next paragraph atau following this passage itu jawabannya uh, bisa kita temukan. kalau kita menemukan soal seperti ini, seperti biasa kita temukan jawabannya di kalimat terakhir paragraf terakhir. Ya. Oke, okay, jadi kalau menemukan kata the next, frasa the next paragraf atau following this atau the passage itu jawabannya ada di kalimat terakhir paragraf terakhir. Jadi kalau kita lihat kalimat kita baca kalau kita baca kalimat terakhir paragraf terakhirnya, di sini katanya. Uh, He and his team also hope to use the technique on other sarsen sites scattered around Britain. Jadi dia dan timnya berusaha uh, berharap uh, untuk menggunakan teknik yang baru tersebut pada uh, Sarsen uh, situs sarsen atau wilayah Sarsen lainnya yang tersebar, scattered itu tersebar di uh, seluruh Britania raya atau di Inggris ya nah itu kalimat, makna dari kalimat terakhir perangkat terakhir. Nah kalau kita lihat di sini jawabannya itu B using the technique ya bukan of using the technique on other ancient sarsen sites kan maknanya sama ya menggunakan teknik tersebut pada situs atau wilayah sarsen uh, lainnya seperti itu. Oke, okay, so, the answer is B. Uh, number 10, enormous. Kita perlu cari dulu kata enormous itu di teks ya, lalu baca kalimat sekelilingnya uh, untuk mengetahui jawabannya apa. Oke, okay, so, we can see the word enormous here. Di sini, enormous enormous and the gore going on that time as it is a quite big event gitu kan nah, seperti biasa kalimat sebelumnya setelahnya itu terutama kalimat selangnya ya, akan memiliki uh, ciri atau petunjuk untuk uh, mengetahui arti dari enormous ini dan di kalimat setelahnya itu sebenarnya kita bisa be, uh, bisa temukan kata big big event ya. Nah big ini sebenarnya maknanya sama dengan enormous Ya, dan sekali lagi Seperti soal kosakata kata sebelumnya juga Kita ternyata bisa menemukan uh, Kata atau ciri di kalimat setelahnya Yang bisa kita gunakan untuk menyimpulkan arti Dari kosakata yang ditanyakan dalam soal Nah kata enormous ini Ternyata maknanya adalah big ya, Kalau kita lihat nomor 10 Jawabannya adalah big Oke okay seperti itu baik right. uh, sekarang kita masuk ke soal kata kembali prevailing prevailing kita perlu temukan dulu kata prevailing itu ada di teksnya nah di teksnya itu sendiri kata prevailing itu bisa kita temukan di sini ya okay, let me try to erase that first okay, ini kata prevailing di sini prevailing idea Nah, coba lihat sekali lagi kalimat selanjutnya Central concept Idea dengan konsep itu kan kurang lebih sama Nah berarti si central ini Kemungkinan besar adalah Arti dari kata prevailing ini Sebenarnya Central itu kan yang Yang ada di tengah ya Atau utama seperti itu Jadi ide utama seperti itu ya Atau konsep utama Nah yang maknanya sama dengan Central atau prevailing atau utama, kalau kita lihat di pilihan jawabannya, question, main, mystery, initiative, dan wish, itu yang paling mendekati adalah main. Dan kalau kurang yakin, masukkan saja ke kata idea tadi. Kata tadi, soalnya itu adalah prevailing idea ya. Nah, masukkan aja main idea. Masuk nggak? Konteksnya masuk tidak? Ya, ide utama. Ternyata masuk di ya, jawabannya. B. Seperti itu ya. Oke, okay, kita lanjutkan ke soal nomor 12, Ini soal not true, atau kalau di soal lainnya itu accept ya kecuali. Jadi memang kita harus bandingkan pilihan jawaban ya. Dan ini memang salah satu soal yang uh, cukup lama nih untuk kita jawab. Jadi sebenarnya saya sarankan um, memang kerjakan saja soal ini, soal, -soal terutama soal-soal yang sulit uh, dan pastikan selesai dalam satu menit. Ya, kalau lebih dari itu, nanti waktunya mungkin tidak akan cukup ya Oke, okay, jadi berlatihlah untuk menjawab soal-soal itu uh, Tidak lebih dari satu menit Jadi kalau sudah menemukan jawaban uh, jawabannya, langsung saja pilih Jadi don't overanalyze, uh, don't, don't, yeah, don't overthink over as well Just choose an answer that come up into your mind the very first time dan langsung kerjakan soal yang lain seperti itu. Jadi kita coba temukan dulu ya kata bearer, lalu kita bandingkan pilihan jawabannya. Nah di sini kata bearer itu bisa kita temukan di teks ya di sini. Uh, in, ya yeah, this one, stone -like. ya yeah, di sini. Ya. Uh, Baru ini apa katanya? A large circular net, uh, Artwork ya. Yeah. Prehistoric cultivated, uh, cultivated, fields, ya. Yeah. Nah, coba kita lihat dulu di teksnya ada tidak? Karena kita harus membandingkannya satu persatu. Uh, it was a large circular network. Itu ada yang A, jadi kita coret dulu. It was a prehistoric cultivated field, Oke okay. Uh, tadi kalau tidak salah ada ya untuk ya, kita baca tadi itu berarti kita coret juga karena ada juga di sana. Uh, coba kita you know just read it is now uh, it is now woodland it is a burial site it is a home to prehistoric animals. Kita coba lihat ada tidak dari ketiga kita, uh, ketiga pilihan jawaban itu ya di atas uh, that are now in woodland itu ada katanya seperti itu jadi. Kita coret dulu, coret dulu woodland. It is a burial site, ada tidak? Oke, Burial itu pemakaman, jadi burial site itu tempat uh, ya, pemakaman ya. tempat untuk memakamkan seperti itu. Oke, okay. uh, dan di sini ada kata, kata a huge ancient burial site known as burial. Ya, yeah. ada juga kata. -kata. Jadi, yang tidak disebutkan atau not true itu hanya yang A, ya. Jadi, e. okay Oke, great. Terakhir, soal kesepakatan, what can be concluded about? I don't know how to pronounce this actually, so <laughs> I'm going to not pronounce the word. Oke, um, jadi kata ini, kita temukan dulu di teksnya. Ini ya, ada di sini. Lalu kalimat setelahnya. Dan kalau uh, kamu menonton di pembahasan saya tentang menjawab soal kata itu salah satu ciri menjawab soal kesehatan, itulah kalau kita menemukan tanda baca, ya, kalimat setelah tanda baca itu jawabannya sebenarnya. Ya, di sini bisa kita baca nih, a rock is sharpened ancient stone axes. Right? Batu yang digunakan untuk me me menajamkan Uh, kampak ya, Akses itu kampak tampak batu yang kuno So, the answer for this one is For this question is Ini ya, e a ya. Kat, Karena katanya Si kata ini itu adalah batu Yang berfungsi untuk membuat uh, apa Kampak batu itu menjadi tajam Makanya sama dengan yang tadi So, the answer is e. Mudah-mudahan pembahasan soal pada tekstur ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kamu bisa lulus passing week dan diterima, ya. My name is Andrian, and I'll see you around. Bye bye.